Terbaru, terupdate, dan terhangat Seperti Lestlah tentunya Baiklah para sahabat, dimanapun kalian Berada untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini Ke kabar pertama, para ya Ada sebuah spesial banget nih dari LST Dengan Bibi Indi, para sahabat Masya Allah Luar biasa, gemes banget Melihat idola kita, para Yang selalu tampil cute dan Kita lihat tersebut kali, di situ Bibi Indi sama dede kayak kakak Ade persahabat ya. Padahal Bibi Indi adanya mamahnya Dedek, persahabatnya yang luar biasa nih. Idola kita ini <gülüyor> dengan Bibi Indi mirip banget di persahabatnya. Mudah-mudahan keluarga besar idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Banyak tanggapan juga yang diberikan dari postingan tersebut. Salah satunya dari Agung Arunat. Itis has mengatakan Ya kan hampir seumuran Emang cuma beda setahun apa Dua tahun gitu kan kalau gak salah Katanya tuh luar biasa banget ya Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang Baik mendoakan Men-support idola kesayangan kita Dede LSD dan kakak Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat Ada info penting untuk kita semua Perhatikan diunggahan ini Yang diunggah oleh akun Leslar underscore Ini menginfokan tata cara Ford di aplikasi RCTI Plus, nih ya. Dalam ajang Indonesian Music Award atau IMA 2021. Tata cara vote IMA di aplikasi RCTI Plus, persahabat yang pertama kalian harus download aplikasi RCTI Plus dan yang kedua registrasi terlebih dahulu sebelum login, persahabat ya. Dan yang ketiga setelah berhasil login scroll ke bawah sampai kamu menemukan gambar klik gambarnya setelah itu muncul pilihan-pilihan kategori IMA, tuh persahabat ya setelah berhasil login, scroll ke bawah sampai kamu menemukan gambar Indonesian Music Award 2021 dan kalian harus klik gambarnya setelah itu muncul pilihan-pilihan kategori IMA dan selanjutnya pilih kategori dan selanjutnya juga ada Collaboration of the Year, pilih Ungu dan Lesti, Bismillah Cinta Social Artist the Year Pilih lesti, female single of the year, pilih lesti dan tentunya selesai. Catatan di aplikasi rcti plus satu akun hanya bisa melakukan vote satu kali sehari, persahabat ya. Dicatat di aplikasi rcti plus itu satu akun hanya bisa melakukan voting satu kali persahabatnya dalam sehari dan kita lihat juga di kolom komentar banyak yang bertanya juga nih persahabatnya. ya dari eka surti mengatakan. Mau tanya dong jawab ya Satu hari satu kali vote Tapi bisa semua kategori kan Katanya tuh kita lihat nih jawabannya Bisa enggak ya dan tentunya Bisa nih persahabat ya Bisa vote semua kategori tuh Alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia nih cara Memvoting inilah kesayangan kita Di aplikasi RCTI Plus ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan info dari Dede Lesti langsung ya dari IGS pribadi miliknya Dede ini menginfokan bahwa hari ini jangan lupa katanya tuh jam 6 sore kita menyaksikan acara AMI Award karena ada idola kesayangan kita yang akan tampil akan tampil mengguncang panggung RCTI persahabat ya pastinya kalian sudah gak sabar menyaksikan idola kesayangan kita Siapkan cemilan kalian untuk menyaksikan idola kita, dan kita lihat juga ke dari Ami Award, nih, pasapati dari akun Instagram Ami Award sendiri. Tentu di sini mengevokkan juga bahwa jam 6 sore akan ada live acara Ami Award catat nih bersabat ya jamnya jangan sampai kelewatan kali itu jam 5 sore itu pengumuman penerimaan penghargaan of air di live Instagram Ami Award jangan lupa juga jam 5 sore bersabat ya jam 6 itu tayang live di RCTI itu siap-siap di akun Instagram Ami Award pantingin terus bakal ada live juga Pengumuman penerima penghargaan of air, wasabat ya haduh makin gak sabar. Bismillah aja. Mudah-mudahan idola kesayangan kita lesti Kejora ini bisa membawa pulang piala penghargaan. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat ya, ada info penting juga nih untuk kita semua dari Bang Deri di akun pribadi miliknya di IGsnya persahabat ya menginfokan nih ada kakak bilar. Yang selalu temani di Lesti nanti persahabat Ya banyak sekali pertanyaan ke Bang Derry nih Soal kakak Bilar ada enggak tuh di acara Ami Award Kita lihat jawaban dari Bang Derry Oke cukup jangan tanya ada Bilar atau enggak yang uh, pasti ada nih persahabatnya, yes. karena suaminya nemenin bininya, karena bininya juga nemenin suaminya mulu. Mereka nempel mulu kan, makanya jadi jarang jumpa, mereka tak bisa dipisahkan, kecuali kerjaan dan hal tertentu. Apalah aku yang sendiri ini, aku mau kasih tahu aja ngati persahabatnya. <sortų> Tuh, sudah diingatkan bahwa idola kesayangan kita ini komplit malam ini bisa tentunya hadir. Mudah-mudahan saja ada kejutan sidokan ciriakan vitamin manja yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar. Selanjutnya juga aja kita lihat di sini ada postingan dari Bang Ariel Aril nih, 30 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan foto tuh wow kira-kira lagi dimana nih bang Ariel nih persahabat ya jumpa orang-orang handal di dunia berdangdutan kata bang Ariel tuh Aduh makin penasaran aja apalagi bang Ariel memakai seragam Leslar Entertainment makin dibuat penasaran dan semakin kepo aja persahabatnya mudah-mudahan juga ada kabar baik-kabar bahagia yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment Selanjutnya juga persahabat ya, ada unggahan dari akun video.com nih Wah, ada si canting idola kesayangan Dede Lesti Kejora Yang menginfokan bahwa tentunya ada yang baru di bulan November Acara di video.com loncat kelas 2 Tuh persahabat ya, aduh, tuh Dede Lesti aja nonton di video.com Kita juga wajib nih persahabat ya, untuk selalu mendukung Dan selalu mengikuti jejak idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya jangan lupa sore hari ini jam 5 ada Poles Kepoin Lesti yang akan tayang setiap hari Senin dan Kamis persahabat ya tepatnya hari ini hari Senin akan hadir Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com Dukung terus, support terus karya-karya dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada cedokan vitamin manca di sore hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan tonton channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.